Baiklah para sahabat lain setelah dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di sore hari ini kita mendapatkan vitamin bahagia kali ini. Rumah Leslar kedatangan tamu spesial ke Rudi Salim ini persahabat ya Wow, sepertinya bakal ada kejutan lagi Yang akan disuguhkan oleh idola kita Berkolaborasi bersama Rudi Salim Apapun itu, segala urusannya Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan Selalu diberikan kelancaran terpantau papa Bilar tuh sangat ganteng Dan sangat keren banget ya Masya Allah Wajahnya sungguh glowing sekali, luar biasa idola kesayangan kita. Dan kita juga mendapatkan cedukan vitamin tuh, masya Allah bunda Leslie tampil cantik sore hari ini. Semakin bangga dan semakin bahagia sekali, alhamdulillah vitamin bahagia selalu kita dapatkan langsung dari idola kita. Momen ini pun persahabat direpost kembali oleh akun Sabedotey underscore Leslar banyak juga di tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya persahabat dari akun Instagram Citra Kirana 45 mengatakan krik kri bukan ini kan? Katanya tuh, aduh <laughs> Ini sih cute banget ya, Masya Allah mudah mudanya semakin banyak doa dan dukungan yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita Kemudian persahabat ya, ini vitamin yang sangat membahagiakan sekali Terbantau Abang El lagi makan, ini diunggahan ke Dede Prawira yang baru saja memposting video Abang Fatih yang sedang makan sore hari ini. Aduh, gemes sekali ya, pokoknya bahagia. Dan terpantau juga bersama Baca Tim Lengselat ini sedang menyiapkan mau ada konten, kita doakan yang terbaik saja semoga.